Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, saya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang pasangan serta mendapatkan rezeki mendadak di akhir bulan Mei tahun 2021. Pertama support energi kepada zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang bertemu pasangan dan mendapatkan rezeki mendadak di akhir bulan Mei tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat ramalan zodiak yang bertemu pasangan dan mendapatkan rezeki mendadak di akhir bulan Mei tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama adalah Ace of Pentacles ataupun satu poin untuk yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius di sini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan rezeki mendadak di akhir bulan Mei tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan seorang Aquarius mencoba hal yang baru mencoba pekerjaan yang baru mencoba suatu usaha yang baru yang dimana mana di sini akan berdampak positif yang bisa mendongkrak keuangan kehidupan seorang Aquarius lebih bagus lagi di bulan Mei ataupun di akhir bulan Mei tahun 2021 dan di sini juga digambarkan bahwasanya eh sepanjang itu seorang Aquarius akan memulai sebuah hubungan asmara yang baru yang dimana mana di sini bisa dikategorikan seorang Aquarius bersama seorang pasangan yang baru ataupun menemukan atau pasangan yang baru di akhir bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle secara murni, Queen of Pentacles itu diartikan seorang wanita yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri dan di sini menggambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan persekimen mendadak di akhir bulan Mei tahun 2021 yang dimana di sini juga dikategorikan seorang Aquarius akan bertemu pasangan dan memiliki sebuah komitmen, yang dimana di sini Queen of itu merupakan pasangan Aquarius yang baru, dan di sini dikategorikan seorang Aquarius akan bertemu pasangan di akhir bulan Mei tahun 2021. Nah, untuk kartu kesimpulannya adalah di Emperor secara umumnya di Emperor itu diartikan raja yang berkuasa orang yang berkuasa orang yang berpengaruh orang yang bisa mensupport serta mensuplai kepada kehidupan yang lebih bagus lagi dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan zodiac yang pertama di disini menggambarkan sosok seorang pasangan merupakan sosok seorang pendorong kepada seorang akuarius untuk mendapatkan rezeki yang mendadak di akhir bulan Mei tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan seorang Aquarius memulai suatu pekerjaan yang baru dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang ditemukan oleh seorang Aquarius di akhir bulan Mei tahun 2021 untuk zodiak yang kedua adalah Swordsword ataupun dua pedang untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang bertemu pasangan serta mendapatkan rezeki mendadak di akhir bulan Mei tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Pisces akan bertemu pasangan yang dimana di sini tanpa sengaja ataupun yang dimana di sini dikenalkan oleh seseorang yang dekat dengan seorang Pisces yang dimana bisa dikategorikan sebagai seorang sahabat ataupun saudara Pisces sendiri dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Pisces akan mendapatkan rezeki mendadak yang dimana di sini seorang PCS akan mendapatkan dua tawaran pekerjaan di akhir bulan Mei yang akan mendongkrak kehidupan keuangan seorang bisnis lebih bagus lagi dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang bisnis akan membuka sebuah usaha tambahan usaha cabang yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan serta di sini dikategorikan seorang bisnis akan bertemu pasangan di akhir bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen of Cups. Jawabumnya ya, Queen of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang wanita yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang bertemu pasangan mendapatkan rezeki mendadak di akhir bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini Queen of Cup merupakan simbol dari pasangan yang didapatkan oleh seorang Pisces yang single di akhir bulan Mei dan disini Queen of akan merupakan sosok seorang pasangan yang menjadi pemacu penyemangan kepada seorang Pisces agar lebih giat lagi untuk mendapatkan rezeki yang akan lebih bagus di akhir bulan Mei tahun 2021 dan jika kaki BN Pro kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan sosok seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang ditemukan oleh seorang Pisces yang sedang single yang dimana disini mampu membuat komitmen untuk melakukan kaki ke jenjang yang lebih serius dan disini, seorang pasangan merupakan sosok yang berpengaruh kepada sifat Pisces untuk mendapatkan rezeki yang mendadak di akhir bulan Mei tahun 2021. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Five of One ataupun 5 tongkat. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini, yang dimana disini digambarkan seorang Gemini akan bertemu pasangan serta memiliki komitmen, yang dimana juga di disini akan mendapatkan rezeki mendadak di akhir bulan Mei tahun 2021. Di sini dikategorikan seorang gemini yang sedang single akan bertemu pasangan yang di mana di sini melalui teman, sahabat ataupun orang-orang terdekat seorang gemini sendiri. Dan di sini seorang gemini akan mendapatkan rezeki yang mendadak di mana di sini digambarkan seorang gemini membuka cabang ataupun membuka sebuah usaha yang di mana di sini berantai ataupun bisa dikategorikan berpartner kepada orang lain yang akan membuahkan hasil yang maksimal serta di sini seorang gemini akan menyadari. Keuangan rezekinya akan semakin meningkat di akhir bulan Mei tahun 2021 dan di disini juga digambarkan bahwasanya sosok seorang Domini merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah, pantang menyerah, berjuang terus dan jika sudah melakukan langkah ia tidak mau berhenti Dan untuk support energinya adalah Kenaik of Contagel. Secara umumnya kenaik of Contagel itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah dewasa dan di sini menggambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang akan bertemu pasangan, memiliki komitmen, serta mendapatkan rezeki mendadak di akhir bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini akan berpartner dengan orang lain, dan seorang Gemini akan mendapatkan pasangan melalui sahabat ataupun teman-teman, yang, yang disimbolkan dengan naik open takar yang merupakan orang-orang terdekat Gemini sendiri. Dan di sini, kenaik open bisa digambarkan sebagai sosok seorang pasangan yang ditemukan ataupun yang didapatkan oleh seorang Gemini di akhir bulan Mei tahun 2021. Dan jika kartu DM kita gabungkan dengan sudut yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang pasangan, sosok seorang sahabat, sosok seseorang yang dekat dengan Gemini merupakan sosok seseorang yang sangat membantu kepada seorang Gemini untuk bertemu pasangan memiliki komitmen serta mendapatkan rezeki yang sangat mendadak di akhir bulan Mei tahun 2021 dan untuk zodiak yang keempat adalah Nine of cup ataupun 9 piala untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang di libra yang dimana di sini digambarkan seorang libra merupakan sosok-seseorang yang akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen serta akan mendapatkan rezeki yang mendadak di akhir bulan Mei tahun 2021 di sini digambarkan bahwasanya seorang individu yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen ke yang lebih serius, ke yang lebih bahagia, ke jenjang yang lebih harmonis. Namun di sini disarankan kepada seorang individu menerima kekurangan pasangan serta tidak membandingkan pasangan dengan orang lain. Dan di sini seorang juga akan mendapatkan rezeki yang mendadak dari orang-orang terdekat di sendiri. Dan untuk support energinya adalah Page of cup secara umumnya, page of cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Libra akan bertemu pasangan serta mendapatkan resmi yang mendadak di akhir bulan Mei tahun 2021 yang dimana di sini digambarkan seorang Libra yang sedang single akan bertemu pasangan, yang dimana di sini mencoba menerima kekurangan seseorang untuk dijadikan pasangan, untuk mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan, serta mendapatkan. Yang dimana sini dikategorikan Kejenjang pernikahan Yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan Dan disini rezeki yang mendadak Dapatkan oleh seorang lipca merupakan Sosok seorang anak ataupun keturunan Yang menjadi sumber kebahagiaan Kepada seorang fibra sendiri Jika kartu DMPR kita gabungkan dengan sudut yang keempat di disini menggambarkan Sosok seorang anak merupakan sosok seorang rezeki yang didapatkan oleh seorang libra di akhir bulan Mei tahun 2021 ataupun bisa dikategorikan sosok sebuah keturunan kepada seorang libra bersama pasangan libra sendiri dan di disini juga digambarkan bahwasanya seorang libra yang sedang single akan bertemu pasangan memiliki komitmen bersama seseorang tersebut dan bertujuan untuk melakukan tadi ke jenjang pernikahan di akhir bulan Mei tahun 2021 dan di disini bisa kita simpulkan Empat zodiak yang bertemu pasangan serta memiliki komitmen dan mendapatkan rezeki yang sangat mendatang di akhir bulan Mei tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Aquarius, selanjutnya zodiak Pisces, selanjutnya zodiak Gemini, selanjutnya zodiak Libra. Baik mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang bertemu pasangan serta mendapatkan rezeki mendalam di akhir bulan Mei tahun 2021. Semoga bermanfaat.